Halo, selamat datang di Mike's TV. Hari ini saya akan membagikan tutorial membuat custom tali lanyard. Pertama-tama siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Cantelan besi, stopper. Stopper ini opsional. Fungsinya agar bagian lanyard yang menempel dengan cantelan dapat dilepas. Apabila kita tidak menggunakan stopper, maka tali layarnya akan terhubung langsung ke cantelan ini. Tali lanyard gulungan tali yang saya gunakan ukurannya 2 cm, tetapi ada juga yang ukuran 1 cm dan 1,5 cm. Kertas sublim A4 gulungan lakban anti panas printer Epson dengan tinta sublim komputer dengan software Photoshop mesin pres lanyard. mesin ini ukurannya 27 cm x 102 cm pertama-tama potong kertas sublim gulungan sepanjang kira-kira 115 cm atau lebih sekarang buka Photoshop anda kita akan mencetak lanyard dengan desain ini Silahkan download template yang kita gunakan. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sebagai informasi, di template ini, lanyard ini tidak menggunakan stopper, tetapi lanyard yang akan kita buat hari ini akan menggunakan stopper. Jadi, tali lanyard ini sebelum tersambung ke cantelan akan ada stopper lagi untuk ukuran kertas lebar A4 ini bisa memuat 4 baris desain yang mau dicetak. Perlu diingat bahwa lanyard yang akan kita cetak adalah dua sisi. Jadi 4 baris desain ini hanya untuk dua buah lanyard saja. Ukuran kertas yang kita pakai adalah lebar 21 cm. Panjang 115 cm. Sebelum di print Pastikan gambar yang akan dicetak sudah di mirror atau terbalik. Jadi file. klik File, Print, Print Setting, ke More Option. Pastikan mirror image ini dicentang. Untuk kualitas print pastikan pilih High Quality atau Foto Quality. Ini hasil cetaknya. Pastikan hasil printnya terbalik. Juga pastikan hasil cetaknya sempurna dan tidak ada kotoran ataupun tetesan tinta. Berikutnya kita potong kertas yang sudah dicetak. Kita tempel kertas di lantai dengan lakban agar kertas tidak bergeser. Posisikan tali lanyard di tengah-tengah gambar. menjelkan tali lanyar ke kertas dengan lakban anti panas Ulangi proses penempelan untuk tali lanyard yang satu lagi. mesin head press Anda setting suhu 180 derajat dan waktu 100 detik biarkan mesin untuk panas terlebih dahulu susun kertas HVS kosong seperti ini tujuannya agar tinta sublim tidak mengotori mesin akan tali lanyard yang sudah ditempel ke kertas tadi di atas mesin. Pastikan bagian kertas menghadap atas. Tutup lagi dengan kertas haves. Kemudian tutup lagi dengan kertas teflon. Press lanyat selama 100 detik.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 Tempelkan sisi lainnya yang lain ke kertas desain. mau bikin beberapa dua ini. Oke sekarang kita akan memasang stopper ke tali lanyar pendek yang sudah tercetak. Masukkan tali itu ke dalam cantelan, Kemudian lipat lanyardnya seperti ini. Kemudian kita lubangi lipatan lanyardnya dengan solder. Untuk sisi belakangnya bisa disolder lagi. Setelah itu kita pasang mata ayam. Masukkan bagian yang panjang terlebih dahulu. Lalu tutup dengan pasangannya. Untuk menguncinya kita menggunakan alat ketok ini. Anda bisa juga menggunakan alat pres mata ayam. Berikutnya kita akan memasang stopper ke bagian yang panjang. Kita lipat dua dulu talinya seperti ini. Tujuannya agar posisi tali menghadap sisi yang benar. Masukkan salah satu ujung tali ke dalam stopper. Lalu dilipat dua. Kemudian kita bolongin dengan solder. lalu selipkan ujung tali satu lagi sehingga posisinya di tengah-tengah antara lipatan tadi dan bagian sisi lain dari tali. Kemudian kita bolongkan lagi seperti tadi. Masukkan sekrup panjang dari belakang, pasang penutup sekrup di sisi satu lagi. Anda bisa juga menggunakan mata ayam untuk memudahkan pemasangan sekrup ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.